Oke okay guys lanjut ke preset yang kedua Oke, okay guys. Lanjut ke preset yang ketiga. Oke, okay, lanjut ke preset yang keempat. oke okay, lanjut ke preset yang keempat, saya eh, kelima oke okay, lanjut ke preset yang kelima, keenam Oke okay, lanjut ke preset yang ke Oke okay, lanjut ke preset yang ke delapan Kamu Francis, aku Belgia. Kamunya manis, ini aku buat bahagia, buat Oke okay, lanjut ke preset yang ke -9.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 Oke okay, lanjut ke bersebut yang ke-16 Biasanya sih kalau orang galau terus gagal move on Ya karena susah lupain kenangan Lah ini jalan aja nggak ketemuan nggak pernah Apa yang digamunin Oke lanjut ke bersebut terakhir yaitu ke-17 Cieee 2022 kok nggak punya pacar sih Cie yang masih melakukan jina kok bangga sih yes, semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian oke sampai jumpa di video selanjutnya